Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat Lesti Lovers, Belovers, dan Leslar Lovers dimanapun Anda berada Selamat sore, selamat datang dan bergabung kembali di channel Youtube DivaTV Yang akan selalu memberikan info-info menarik dan pastinya kabar spesial dari idola kesayangan kita Lesti dan Rizky Bila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 Baiklah persahabat untuk mengawali perjumpaan kita di sore hari ini Informasi mengenai tentunya Bunda Lesti dan Papa billar Yang masuk nominasi persahabat ya Sebagai Best Couple Award 2023 Yang belum tahu untuk cara votingnya Kalian persahabat ya tentunya harus like foto Leslar Dan yang kedua komen dan langsung tag teman kamu persahabat ya Dan kita lihat selanjutnya share Tentunya di semua sosial media pakai hashtagnya best couple Award 2023 dan yang keempat follow instagram 100 the best face and special underscore words catatan satu likes itu tiga poin dan satu komentar tag satu poin dan yang selanjutnya satu share itu 5 poin yuk semangat persahabatan ya. Karena Buday Lesti Papa Bilar masih tertinggal, persahabat kita support yang terbaik buat semuanya. Mudah-mudahan dukungan semakin banyak untuk Lesti dan Rizky Pilar. Kemudian juga persahabat berikutnya kita lihat di postingannya Ibu Harsiwi Ahmad. Ibu Siwi menginformasikan di Indosiar itu bakal ada acara Dangdut Akademi Asia yang akan kembali hadir dan tentunya persahabatan dia ya, akan nambah berbagai negara yang ikut kompetisi di Dangdut Akademi Asia persahabat kita lihat negara-negara yang akan berkompetisi yang pertama ada negara Brunei Darussalam yang kedua negara Indonesia yang ketiga ada negara Malaysia yang keempat negara Filipina dan kita lihat yang kelima itu negara Singapura berikutnya Thailand dan selanjutnya ada negara Timur Leste dan ini tambahan negara dari Turki, persahabat yang akan berkompetisi di Dangdut Akademi Asia namun begitu banyak persahabat yang komentar yang diberikan oleh Leslar, kita lihat di antaranya persahabat dari akun Adesa D72125 mudah-mudahan dedek Lesti jadi juri masalahnya kalau bukan Lesti jarang lihat Indosiar sekarang mah ada juga tanggapan dari Rizky Rizan, skor Febrian 4 mengatakan, Bismillah kalau Dede udah siap pasti ada di DA Asia, kalau belum siap jangan dipaksakan, kita fans Lesti Lovers, mendukung karya Dede. Dede kan jebolan dari Indosiar juga, semoga Dede bisa jadi juri DA Asia. Mau bintang tamu atau juri tetap kita tunggu Bu Siwi di DA Asia, Best Indosiar. Ada juga dari Liva Alvi, berharap Bu, semoga Lesti Kejora ada di bagian jurinya. Semuanya menunggu kehadiran Lesti Kejora tampil di Dangdut Akademi Asia. Nama Leslar memang selalu menjadi pusat perhatian banyak orang. Doakan saja mudah-mudahan ada kejutan baik yang kita dapatkan dari idola kesayangan kita. Kemudian juga, persahabat, kita lihat di story-nya Ayah Kejora dua jam yang lalu. Kita lihat di postingan ini, persahabat, ya. Ayah Kejora diajak main ke bungkulu, nih, persahabat, ya. Wow. Pasti seru banget, nih, kalau... Leslar family, persahabatnya jalan-jalan ke luar kota Bismillah, mudah-mudah ada tentunya kabar baik yang kita dapatkan dari Idol Kesayangan Dan berikutnya kita lihat ya, juga di story-nya Bang Imon Yang berada di Cianjur Ini lokasinya di Curug Citambur, persahabatnya sisi sungai Wow, emang terlihat sangat indah pemandangan di Cianjur Adem, persahabatnya Masya Allah Mudah-mudahan Leslar selalu sehat dan keluarga selalu bahagia, amin doa baik, selalu kita berikan untuk keluarga besar idola kesayangan kita kemudian juga, bersahabat ya, kita lihat informasi dari Les lovers Hong Kong untuk warga Konoha, jangan lupa vote Bunda Les di dajang SCTV Music World 2023, karena waktu yang tersisa itu tinggal 13 hari lagi, voting di video persahabat ya pilih nominasi favoritmu sekarang juga semangat untuk mendukung Bunda Lesti untuk informasi mengenai tentunya voting sementara Alhamdulillah persahabat di kategori lagu dangdut paling ngetop Bunda Lesti berada di nomor pertama dan untuk kategori video klip paling ngetop Bunda Lesti juga Alhamdulillah berada di posisi pertama dan di kategori penyanyi dangdut paling ngetop Alhamdulillah Bunda Lesti berada di posisi pertama. yuk ya, semangat, mudah-mudahan Lesti Kejora bisa memborong piala penghargaan. Kemudian juga perselabat selanjutnya, kita lihat informasi dari Lestler Lovers Hong Kong juga. Yuk yang tentunya stay di Hong Kong, siapa saja boleh merapat perselabatnya karena bakal ada agenda. Acara halal bihalal halal lovers Hong Kong kita lihat informasi di sini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat my dear les lovers Hong Kong Acara halal bihalal halal lovers Hong Kong diselenggarakan pada tanggal 14 Mei 2023 tempat Simsa Tsui Exit E Waktu jam 1.30 sampai selesai Mari kita sama-sama eratkan tali silaturahmi Ketua Maria wakilnya MyN Persahabat ya Masya Allah Mudah-mudahan acaranya lancar. Selaturah tetap terjaga dan terjalin dengan baik. Amin. Dan mudah-mudahan, para sahabat, kita juga mendapatkan kejutan kabar baik dari Leslar Family. Tetap stay tune di channel Diva TV yang akan selalu memberikan kabar terbaru. Kabar baik, kabar bahagia dari Lesti dan Rizky Bilar. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar, bang minyak ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.